Kawan-kawan youtuber, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng di sini. Kawan-kawan itu -kawan jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng di sini. Sorai ini nih, saya mencari YouTube channel berkesempatan untuk nyeplo. Menyambilkan... Pemilik Pulau Mubut dan pengen olah Pulau Mubut. Pak Atan Sekarang kami sudah sampai di Pulau Mubut tekong kami, Bang Mantap. <tik> <tik> okay. kawan kawan youtuber, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Kawan-kawan youtuber, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Sore ini saya mulai seri pada YouTube channel berkesempatan mewawancarai Bapak pemilik pengelola sekaligus manajemen Pulau Mubut Darat, Mubudarat, Pak ya. Yeah. Mubut Darat dengan Pak Atan ya Pak, Pak ya? Atan. Selamat sore Pak Atan. Selamat sore. Apa ah, Atan? Bagaimana mulai-mulai dulu Bapak membentuk pulau ini sehingga besar seperti ini, Pak? Bapak mulai lagi tahun 2000, Udah siap, udah jaga pulau ini. Tahun 2000 kawan-kawan dan jaga pulau ini hari-hari kami pulau balik pulau balik kami bersih pelan-pelan uh -huh. tapi belum ada uh, untuk mau bikin wisata tahun oh. ya belum uh -huh. udah tahun 2014 uh -huh. baru ada teman-teman saya uh, beri masukan ke saya pak kalau ini punya bapak kenapa nggak dibikin wisata uh -huh. sementara kita juga kan pikir ke arah itu tapi insyaallah demi masukan dimasukan-masukan Bapak juga ingin mencoba Alhamdulillah yang kami coba itu selama satu tahun dua bulan itu kami kerja dengan usaha bayar, ya dengan apa alat-alat kita seperti canggul parah nggak ada jadi kawan-kawan youtuber Pulau wisata ini dibentuk tahun 2014, kawan-kawan Ituber Ini saksinya, Bapak ini pendirinya, Bapak ini pemilik dan pembuatnya kawan-kawan Ituber Pak Iya Saya juga <tuk> uh, Diapakan sama keluarga juga kan Oh, ya kita ini cerita nih kan Iya ya. Pak, iya ya. Kok kenapa kok Bapak mau Garap pulau itu, Bapak gak ada kerjaan lagi ah. <tuk> Oh dulunya pulau ini, iya, ini cantiknya Pak Hutan Oh Kawan-kawan Ituber, dulunya pulau ini adalah hutan kawan-kawan ah. itu ber. Orang itu cuma ambil kelapa pulang, ambil kelapa pulang, jadi dibiar kan? Ambil kelapa pulang, nah. ambil kelapa pulang, itu dulu belum saya belum terbentuk ke pulau ini Puluhan tahun kanun hantu ber, tahun 2014 baru dimulai baru ya. kanun hantu ber Jadi bapak juga, anak-anak bapak juga bilang, gak usah pak, bapak bikin pulau ini untuk apa? Kalau bapak jangan mimpi lah, mana orang, orang ada mau datang ke pulau ini? Kawan-kawan youtuber, anak-anak dari bapak ini sendiri dulu sangat menolak Pulau ini diolah kawan-kawan youtuber Anaknya sendiri, itu dulunya kawan-kawan youtuber Tapi bapak tetap dengan prinsip bapak Bapak tak mau tahu, yang penting bapak kerja terus Tapi bapak ini punya prinsip dan harus kerja-kerja terus kawan-kawan youtuber Jadi bapak tetap kerja, kerja-kerja, kerja bapak tak mau tahu Kena hujan, kena panas, kena ribut, ben, bapak tak mau tahu Uh, kalau sambutan masyarakat sekitar ini, bagaimana dulu waktu mula-mula Bapak bentuk ini, Pak? Iya, waktu Bapak bentuk pulau ini, masyarakat juga di sini, malah kan kita ketawain Bapak. Masyarakat menyetawain Bapak ini ketika membentuk pulau ini, dulunya kawan-kawan bentuk ber, bukannya anak Bapak ini saja, tetapi masyarakat sekitar men mengetawain Bapak ini. Dulu, Pak. Jadi, tapi Bapak kan, Bapak anggap itu, sepintas selalu aja, anggap aja lah itu. Angin yang lalu kan Kawan-kawan Youtuber, pendirian Bapak ini wajib kita contoh Kenapa? Anak sendiri dan masyarakat mengketahuin kita kerja Tetapi Bapak ini kerja Sesuatu predikat yang patut diteladani kawan-kawan Youtuber Tapi Alhamdulillah, semenjak sekarang, mulai tahun 2014 Bapak pimpin pelan-pelan nah, Sudah mulai, masyarakat yang kemarin terketahuin Bapak Sudah mulai itu bapak bekerja sampai hari ini Udah hampir 28 orang karyawan Bapak Yang kita utamakan Bapak hari ini Bekerja sama Bapak Sudah merasa rezeki dari Bapak Kawan-kawan itu -kawan ber <tuh> Orang-orang yang mengetahui Bapak ini dulunya waktu Bapak ini membentuk pulau Sekarang sudah merasa salut dan menjadi karyawan Bapak ini Kawan-kawan itu -kawan ber Pada hari ini karyawan Bapak ini meningkat menjadi 28 orang kawan-kawan itu -kawan ber ya. Jadi bagaimanapun ya Kami selaku pemilik pulau tetap menjaga kebersihan kenyamanan kami selaku yang punya tetap menghormati tamu-tamu kami kami selaku masyarakat yang punya saya juga selaku yang punya pulau ini tetap menghargai tamu-tamu kami yang datang dari jauh maupun dari batam maupun dari luar siapapun yang datang ke pulau ini kawan-kawan kantuber -kawan kenyamanan dan kebersihannya pasti dijamin kawan-kawan kantuber -kawan Bapak ini pengen dolar pulau Mubut Sangat senang jika tahu dari mana pun datang ke sini kawan-kawan YouTuber. Kemarin pernah juga ada datang uh, orang turis dari dari apa? Dari luar sampai 100 orang datang bermain sini, malahan dia orang makan di leter orang kami, habis 100 orang habis makan dia bilang good pak gini, dia bilang good, good terima kasih banyak orang sini good, good semua. Sangat bagus kawan-kawan YouTuber. <tuh> Beberapa hari tempo hari Turis, rombongan turis datang mengunjungi pulau ini sekitar 100 orang Mereka makan di restoran Bapak ini kawan-kawan Apa yang mereka belikan, eh, yang mereka katakan? Jempol kawan-kawan di -kawan, luar. Jadi oleh karena itu, saya juga selaku pemilik uh, pulau ini Sudah memberi saran dengan kawan-kawan dan juga dengan anak-anak Jadi anak-anak juga sekarang ini baru, wah oh, hebat juga ya Bapak kami rupanya usaha dia yang kita anggap kemarin tuh macam orang mimpi dan juga macam orang kurang-kurang pikiran tapi sekarang kita semuanya mendapat menikmati hasil daripada bapak kita daripada orang tua kita ini. Apa tanggapan pemerintah terhadap pulau ini apa apakah pernah pemerintah ke sini atau bagaimana? Bagaimana? Pak? Alhamdulillah kalau pemerintah juga para-para juga sudah banyak datang ke sini. Sudah banyak yang datang ke sini kalau kalian Youtuber? sudah banyak yang datang ke sini tidak ada cuman satu dua aja yang belum tapi uh, maupun kalau orang-orang yang punya jabatan itu kan semuanya udah nyampe di sini maupun dari Pajama dari kapolsek, uh, kapolda, Kapolres uh, brimob, uh, dari polair, Alhamdulillah semua udah kenal udah berkunjung ke sini orang Bapak-bapak itu semua support dengan saya. Dia bilang Pak, kelola pulau ini bagus-bagus. Kami tetap mendukung. Bapak jaga keamanan, bapak jaga kebersihan itu aja. Kawan-kawan itu -kawan ber, Kapolsek, Camat, segala macam pejabat-pejabat yeah. sudah singgah di sini, kawan-kawan itu -kawan ber. Yang dulunya bapak ini mendirikan ini diketawain. Sekarang mereka merasa salut, kawan-kawan itu -kawan ber. Kalau mengenai sertifikat sertifikat, kita bagaimana? Uh, sudah ada di sini, Pak? Alhamdulillah kami, Alhamdulillah kemarin sudah dapat informasi dari. Uh, Insya Allah uh, Dengan waktu dekat ini Katanya pulau-pulau yang kayak kita ini Terus dari Batam Itu udah diperbolehkan Jadi kami juga udah, udah Mulai mengajukan Tinggal menunggu hasil aja Sebentar lagi kawan-kawan YouTuber Dalam waktu dekat, tidak waktu lama lagi Sertifikat pulau ini akan diberikan oleh pemerintah Kawan-kawan YouTuber Itulah diri payah patah Mendirikan pulau ini kawan-kawan YouTuber Pada tahun 2000 berapa tahun dimulai pak? 2000 dua ribu yang kita gerak nih Mula -mula, ini. mulai mulai dulu mulai nah, mulai dulu dua <tuk> ribu tahun dua ribu dulu kita udah udah jaga pelan kalau oh, sudah jaga kawan-kawan Youtuber tetapi mulai berkembang tahun dua ribu empat belas ya dua ribu empat belas sampai sekarang pengunjung di Pulau ini pun kawan-kawan Youtuber sangat meledak kawan-kawan YouTuber kita tidak sangka Pulau sekecil ini seindah ini dipadati dengan tam-tamu pengunjung baik dari luar ya. luar negeri kawan-kawan YouTuber ada lagi yang kita makan Kor tamu dari luar juga, kan, yang dari apa? Dari Arab juga udah pernah datang. Dari Arab juga sudah singgah di sini orang tua. India, udah pernah datang. India. Dari apa? Dari apa nama tuh yang di Jakarta tuh, yang wisata yang bagus tuh? Bali, Bali. Ah Bali nah, juga Pulau udah pernah datang. Orang-orang dari Jakarta tuh sering datang ke sini. Itu dia kawan-kawan tuber Kalau kita melihat latar belakang bapak ini bapak ini bukan punya pendidikan yang tinggi kawan-kawan youtuber tetapi bapak ini punya manajemen yang kuat kawan-kawan youtuber tidak peduli dengan samping ini terbukti bahwa oh, bapak ini dulu melakukan ini orang mengetahui kawan-kawan youtuber anak sendiri mengetahui. tapi karena bapak ini punya prinsip dan kuat manajemen akhirnya bapak ini mengelola dan sampai besar sampai sekarang ini kawan-kawan youtuber sangat indah kawan-kawan youtuber ada lagi mau mau dikaitkan ya kalau melihat bapak cuma sampai dikaitkan Kawan-kawan youtuber, itulah dia profil Pulau Mubudarat dan profil Pak Atan Ini Pak Atan, pemilik pengelola dan sekaligus manajemen Pulau Mubudarat. kawan-kawan youtuber Dimana saya bisa di Pak Youtube Channel berkesempatan Berjumpa dengan wawancara Bapak ini, kawan-kawan youtuber Jangan jangan lupa, kawan-kawan, subscribe Terima kasih, Pak Atan Terima kasih banyak Salam Selamat semua Selamat semua Berjaya, Mubudarat. Mubudarat hidup hidup. Ya Iya, Pak